para jamaah umroh juga sangat menikmati sekali bermain-main dengan para burung merpati yang sangat banyak sekali ini Masya Allah tabrakallah selepas umroh terus mereka disuguhkan dengan pemandangan atau kondisi yang sangat indah luar biasa seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Bubun Sri Jawa tentunya di channel Bubun Sri Jawa TV dan apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik dan selalu diberkahi juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seperti biasa saya berada di Masjidil Haram saya berada di halaman Masjidil Haram dan bisa kalian lihat sendiri masih Allah tobro Pemandangannya, suasananya luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan seperti biasa saya akan selalu ada untuk memberikan informasi dan kabar terbaru seputar Masjidil Haram terkini dan proyek pelebaran Masjidil Haram. Dan bisa kalian lihat sendiri keadaan Masjidil Haram. Di hari ini, sekarang ini, masya Allah, tabrak Allah sangatlah indah sekali. Banyak berjamaah umroh yang berada di sini yang sudah melakukan ibadah umroh maupun yang akan melakukan ibadah umroh, dan masya Allah, tabrak Allah, dan kita akan kedepan yang Masya Allah SWT suasananya sangat indah sekali jamaah umroh juga sepertinya sangat menikmati sekali dengan suasana dan keindahan di Masjidil Haram ini banyak sekali merpati-merpati yang ada di sini dan ada juga merpati yang hinggap ke tangan ya. Masya Allah SWT sungguh sangat indah sekali. Dan para jamaah juga sepertinya sangat bahagia sekali setelah melaksanakan ibadah umroh. Dan sekarang para jamaah umroh sedang bermain-main dengan burung merpati yang sangat banyak di halaman masjidil Haram. Di bawah tower jam-jam, masya Allah tabrak Allah, sungguh sangat luar biasa sekali pemandangannya. Dan banyak juga anak-anak ya, ini anak-anak mereka ini jualan, jualan itu jualan pakan untuk merpati. Ada juga ibu-ibu juga. Masya Allah, Allah dan Hawanya juga sejuk sangat luar biasa sekali Masya Allah, Allah. dan jamaah umroh sekarang ya cukup banyak dan seperti ini uh, Suasana di sore hari setelah adzan asar sekarang itu sekitar jam 5an kurang ya jam 5 kurang enggak terlalu ramai tapi ntar sebentar lagi pas waktu adzan maghrib para jamaah ntar akan berbondong-bondong untuk masuk ke masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kalau sekarang eh, Bada Asar, jadi para jamaah juga sudah pulang sebagian mungkin. Jadi Masjidil Haram sekarang tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai Tapi ntar kalau memasuki waktu ajian maghrib, waktu maghrib ntar para jamaah pasti akan banyak berbondong-bondong memasuki Masjidil Haram dan kita dekatin, ya. Masya Allah, Tabrak Allah sungguh sangat luar biasa sekali, merupakinya banyak sekali. para jamaah umroh juga sangat menikmati sekali bermain-main dengan para burung merpati yang sangat banyak sekali ini Masya Allah Allah. selepas umroh terus mereka disuguhkan dengan pemandangan atau kondisi yang sangat indah luar biasa seperti ini sungguh sangat menyejukkan hati dan hanya di Masjidil haram aja yang suasananya seperti ini tidak ada di belahan bumi manapun Masya Allah atau Allah, sungguh sangat menyejukkan hati sekali Masya Allah sampai sini saja vlog saya di hari ini bagi teman-teman yang belum pernah kesini untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji semoga kalian diberikan kesempatan dan Kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Untuk secepatnya bisa ke sini Untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji Tapi teman-teman wajib menonton video-video saya Biar teman-teman entar -teman pas ke sini tidak nyasar Karena Masjidil Haram sangatlah luas Dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh